dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin ya Bapa yang maha pengasih lagi maha penyayang pagi hari ini kami berterima kasih untuk kesetiaan dan perlindunganmu sepanjang malam tadi sehingga pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat Bapa kami mohon agar sepanjang hari ini Engkau menyelimuti kami, utuslah roh kudusmu untuk menemani dan menuntun langkah kami. Bapa kami mohon agar engkau menyembuhkan anggota keluarga kami, teman kami, saudara-saudari kami yang sedang sakit, dan menguatkan anggota keluarga kami, teman kami, saudara-saudari kami yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Kami mohon agar tanganmu menjamah mereka, mengangkat penyakit dan beban mereka, serta memberi kami semua keyakinan bahwa engkau adalah batu karang yang akan melindungi dan memberikan yang terbaik bagi hidup kami semua. Ya Bapa, kami mohon berikan kami iman untuk benar-benar mempercayai bahwa engkau yang akan membukakan jalan untuk kami ketika semuanya tampak tidak mungkin bagi kami. Bapa, kami ingin menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih telah ada untuk hidup selama kami berada dalam hari tergelap hidup kami, yang membuat kami berpikir bahwa kami akan hancur. Tetapi kami melihat engkau ada bersama kami menemani kami. Berjalan dalam berjerahan kami di dunia yang fana ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengundang kehadiran-Mu agar masuk ke dalam hidup keluarga kami. Kami mohon agar engkau mengisi rumah kami dengan kemuliaanmu dan mengisi hati keluarga kami dengan cintamu. Kami merindukan kehadiranmu Bapa, dan semoga doa kami pagi hari ini akan mencapai tahtamu. Terima kasih Bapa karena engkau telah mengubah hidup kami yang lama. Kehidupan yang penuh keinginan daging, kehidupan yang telah kami tinggalkan. Terima kasih telah memperbarui pikiran kami, menghidupkan kembali hati kami yang redup, memperkuat iman kami, dan menjadikan hidup kami yang sekarang tidak lagi serupa dengan dunia ini. Bapa, kami mohon bimbinglah kami sepanjang hari ini agar dapat membedakan apa yang menjadi kehendakmu supaya kami bisa melakukan apa yang baik dan dapat diterima dengan sempurna olehmu dan yang menyenangkan hatimu. bapa kami mohon, kabulkanlah doa kami pagi hari ini yang kami mohonkan di dalam nama Yesus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.